Masya Allah Allahu Akbar ya Allah Madrasah Tafiz Al-Quran Batu Pahat.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 saya ini istilahnya apa saja yang dilakukan oleh kalian persiapan bersiapan ya kan apakah uh, biasa melakukan kurban di setiap tahunnya seperti itu karena kita istilahnya sebagai muslim ya kan ketika kita berkurban masya Allah pahalanya sangat-sangat besar sekali setiap istilahnya darah yang keluar daripada uh, hewan kurban itu sendiri menghapuskan dosa kita mengangkat derajat kita Allah akbar jadi buat teman-teman semua kalau boleh ya kan, kita ni setiap tahun berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, kambing ke, lembu ke, sapi ke, ya kan, unta ke, ah itu boleh saja kan Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang perlu kita tahu bahwasanya ketika kita ingin sekali berkorban maka setelah Idul Adha eh kan setiap bulan kita sisihkan uang kita daripada gaji pokok ataupun pendapatan kita kita sisihkan ah kalau boleh beli kambing beli kambing macam tu guys jadi kalau boleh beli sapi kita beli sapi lah untuk keluarga kita macam tu so memang seronok lah kalau di Indonesia untuk Idul Kurban itu sendiri karena sangat sangat ramai meriah sangat Beza dengan Idul Fitri Idul Fitri kalau di sini macam biasa saja tapi kalau kak kampung, -kampung Pung tuh ramai. Nah, kalau Idul Adha itu sangat-sangat meriah sampai tujuh hari, guys. Allahu akbar! Itu apa ya? Takbiran itu sampai istilahnya tujuh hari ya. Bisa dikatakan seperti itu karena sama halnya ketika istilahnya kita melaksanakan ibadah haji di Baitullah ya. Di Makkah, al mukarramah di Mina, di Arafah, Muzdalifah, di situ kita. Allahu akbar! Banyak sekali istilahnya. Kenangan-kenangan di sana, ketika saya juga melaksanakan ibadah haji dan juga umroh di sana itu sangat-sangat terasa sekali guys. Apabila Idul Adha ya di sana itu sangat-sangat meriah juga ya. Karena di situ Allah Akbar kita mau makan apa saja ada gitu. <laughs> Allah. Nah di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Lagu tema majelis. Oke okay. tilawah dan hafazan Al Quran peringkat kebangsaan tahun 2022 atau 143 Hijriah Langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke okay. Mulianya suatu Kur'an uh, Masya Allah Al-Quran, Al qurrun, maqarun, Al Al qarun, qarun, qarun, qarun, qarun, qarun, qarun, qarun, qarun, Allah, bangunan Sultan, kampung orang asli. Allah. Iskandar Joho, Pusat Islam oh. Kejauh guys Kejauh guys Allah akbar Ini sangat-sangat bagus sekali guys Allah Kita pencinta Al-Quran Allah akbar Masya Allah, JDT Allah bangsa Braille. Masyaallah, jadi jadi bisa dikatakan di sini guys, Alquran itu sangat sangat mudah kita pelajari, Alquran itu sangat sangat mudah kita hafal guys. Di mana kita boleh melihat orang buta, orang tuli, orang yang tidak dapat istilahnya membaca Alquran dengan mata telanjang. Itu mereka dapat menghafal Al-Quran. Banyak sekali ditampilkan di televisi, di YouTube, dan dimanapun. Orang tidak boleh melihat, orang tuli pun boleh menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam mullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang jaga Al-Quran, dan orang yang menghafal Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa istilahnya menghafal, menjaga, mengamalkan Al-Qur'an maka akan mulia dan bahagia hidupnya. Allahu akbar. Masha Allah. Allah akbar ya Allah. Madrasah Tafiz Al-Qur'an Batu Pahat. Kutri Betul Masya Allah Al-Quran Al-Hudha Al-Mu'iza Al-Quran Allah Masyaallah, Kebangsaan Al-Quran Kitabullah Al-Quran Nurul Huda Ya Kulumna Betul uh, Betul Allah, kota dan selatan masih arah demi ridhonya Allah. Allah. Masya Allah ada monumen Al Qur'an di situ, guys. Majelis Tilawah Oke, okay, guys, sudah selesai videonya. Allahumma rahmna bil Qur'an. Allahu Akbar. Tapi memang kalau kita berkenaan dengan Al Qur'an sejuk hati kita, guys. Kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an, itu hati kita akan sejuk. Al-Qur'an itu macam HP lah guys, HP kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Qur'an kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ahli Al-Qur'an, biasanya dia senantiasa membaca Al-Qur'an, tertidur pun dia akan bermimpi dengan Al-Quran mengigau Al-Quran sebagaimana saya dulu ketika di pondok pesantren dimana disitu banyak sekali ya kan? karena saya, kita, kita semua ini masuk tahfid Al-Quran juga jadi ada salah satu kawan saya yang memang ketika tidur dia mengigaunya pun ayat-ayat -ayat suci Al-Quran, dia mengaji saking apa dia dah hafal 30 ya kan dan setiap hari dia membaca Al-Quran Allahu akbar dan saya sangat-sangat rindu masa-masa sekolah dulu di mana di tahfiz itu memang setiap hari kita tak ada kerjaan lainlah mengaji al-Quran, menghafal al-Quran, belajar agama, lepas tu mengaji lagi al-Quran sampai tidur eh? Sampai tidur. Sebelum tidur kita tetap murojaah, murojaah, murojaah sampai pun sekarang. Allahu akbar, lailaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, alhamdulillah. Betapa mulianya al-Quran sehingga orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an eh Allah Subhanahu wa taala akan muliakan hidupnya. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu tidak bisa membaca Al-Qur'an. Jangan sampai istilahnya kita tidak mengenal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita. Dimana di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita beriman kepada Allah bertakwa kepada Allah Mulai daripada sekarang mari kita belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, belajar memahami isi Al-Qur'an dan belajar mengamalkan daripada apa yang sudah kita baca Allahu Akbar, La ilaha illallah akbar, Allahu wa, Allahuakbar. Allahuakbar wa Semoga teman-teman suka dengan video ini, semoga teman-teman menjadi ahli Qur'an, semoga kita dipertemukan di akhirat kelak karena Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request dan Allahu akbar. Saya rindu sangat lah masa-masa dulu Allah Bersama dengan kawan-kawan yang ahli Quran juga Allah Akbar Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh